Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad Dahil. Beliau adalah ulama yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Islam Jawa Timur. Beliau mengaku mempunyai darah Tionghoa. Ia adalah keturunan dari Tan Kim Han, yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah atau Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak.